Mm, begitu indah semua Saat awal tong jumpa Kau yakinkan sama saya Kalau kau yang terindah Terabur tahan lama Tiba-tiba saja Kau bilang bahagia tapi bukan Dengsa Sapu sayang supergi jauh takkan kembali Biar sudah sendiri nikmati sakit yang ku beri Diambil sapu bahaya saat lama setia Pikir kau sempurna itu yang sah salah Bilang sama Sama deh Sasu menyerah Kau bilang sama deh Sasu ikhlas Kau pergi Kasih tahu deh Please jagaku Baik-baik Bila suatu saat nanti Kau bahagia tak pasti Jangan datang jangan cari lagi Kenyamanan untuk saya Karena ada lupa yang kau bikin Tanpa darah tak pikir sakit Sampai dalam batin satra mampu Menjangkau itu nirwana Sasu siap singgah sana Namun akhirnya kau pilih Untuk pergi singgah sana Dia jadi jangkau tanya Kata terus bagaimana Bahagia sutarada Sejatinya saya Tanpa ada rasa lela Namun dia yang datang bilang semuanya tanpa cera siang atau belum nasib akan paling sakit, satu cerita Memang sembuh Bilang Sumpah sama itu. deh Satra ganggu kau lagi Bilang sama deh Sasu menyerah Kau bilang sama deh Sasu ikhlas kau pergi Kasih tahu deh Please jaga ku baik-baik mm -hmm. Saat tersadar, saat, saat terburuk Seperti air saat surut Kau ciptakan sifat buruk Dan kau hadir saat libur dengan dia Kau puh bahagia Itu dia Kau puh rumah tanpa singgah Don't tell me baby kalau sifat kau enemi tidak datang lagi, sapu rasa nih semati. Jika cinta paksa saya hadir, hanya untuk bermain. Maaf, segala banyak, maka satrakan bersaing karena Riko, puhat